Penerawangan uh, Lesti saat ini Saya melihat Lesti mungkin saat ini sedang mengalami uh, Sebuah trauma yang sangat mendalam Gangguan psikologis, psikis, dan psikisnya pun mungkin juga terganggu Dimana dia konflik batin Mengalami sebuah trauma yang sangat mendalam Mengalami kejadian KDRT kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin dilakukan oleh orang tercinta. Cuman di sini saya melihat dari pernikahannya. Ini dalam kacamata saya ya pernikahan Bilar sama Lesti ini mungkin timpang ya. Dalam artian kalau Lesti sendiri sangat mencintai Bilar ya. Rizky Bilar sama hanya saja Rizky Bilar di sini mungkin tidak seutuhnya mencintai mungkin kalau dalam penerawangan saya Rizky Bilar mungkin mencari batu batu loncat batu loncat bat, apa batu loncatan ya teman ini ini cuman prediksi saya aja ya mungkin di mana Resti kecora Seorang wanita yang berprestasi Seorang penyanyi yang terkenal Dan memiliki bakat dan skill Dan masa depan yang begitu gemilang Dan karirnya yang sangat luar biasa sekali Dimana pada saat itu Rizky Billar mungkin karirnya juga tidak terlalu gemilang gitu loh. Kalau kita bicara uang, kekayaan mungkin Pilar kalah jauh ya, dibanding dengan kekayaan dengan cuannya Lesti di sini. Mungkin banyak fan-fan uh, Lesti yang sangat kecewa tentang kejadian ini. Hanya saja, mungkin kejadian ini semoga menjadi pembelajar. Ternyata ganteng itu pun juga tidak cukup, dan ganteng itu pun juga belum tentu membahagiakan ya seperti itulah ilah ini adalah kehidupan ya mungkin gitu aja sekilas info dari saya Ratu Bidadari TV ya semoga Lesti dan keluarganya diberikan ketabahan dan segera menyelesaikan permasalahannya dan begitupun dengan pilar kamu selesaikan permasalahan kamu Oke, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam idola sejuta umat.